serta klik tombol notifikasinya sahabat tujuannya, agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru, terupdate, dan terhangat seputar leslar. Tentunya, menemani santai pagi kalian saat ini, Bang Min akan memberikan informasi terbaru dan lebih bersama. Menarik seputar Lesti dan Bila. Tunggang pertama adalah yang kita dapatkan persahabat Alhamdulillah Di acara Lida Sosmed Award 2021 Kategori host terfavorit Alhamdulillah dimenangkan oleh Tentunya idola kesayangan kita Rizky Bilar Persahabatnya Masya Allah Suatu kebanggaan, kekompakan kita tetap solid Selalu mendukung buat Leslie dan Rizky Bilar Alhamdulillah yang selamat buat Rizky Bilar terpilih mendapatkan penghargaan sebagai host terfavorit Masya Allah, semakin bangga dan bahagia kepada Abang pilar dan kita lihat juga persahabat tunggang berikutnya selain Abang Bilar Alhamdulillah, di Elasti pun persahabat menjadi tentunya juri putih terfavorit persahabat, ya, Alhamdulillah, tentunya dua-duanya mendapatkan penghargaan di acara Lida Sosbet Award 2021 ini suatu hadiah persahabatnya untuk pernikahan, idola kesenangan kita, alhamdulillah, pengantin baru tentunya mendapatkan penghargaan. Nih. Masya Allah, luar biasa, semakin bangga dan bahagia kepada Lesti dan Rizky Bilar Untuk selanjutnya, Persahabat kita lihat di sini: unggahan ibu Harsiwi Ahmad, masya Allah, yang mengunggah sebuah postingan bersama pengantin baru nih, dan ada suami tercinta juga. Luar biasa dukungan dari bos besar ini persahabatnya ya Semakin tentunya sayang dan cinta kepada Lesti dan Rizky pilar Ada kalimat doa juga yang dituliskan lewat caption persahabat situ Ibu Harsiwi mengatakan Selamat kepada anakku kakak Rizky Bilar Dan dedek Lesti tersayang Mama sungguh turut berbahagia atas pernikahan kalian Bahwa kalian dipertemukan oleh takdir Dan perjalanan cinta kalian dipermudah oleh Allah Hingga sekarang sah menjadi suami istri Mama tentunya doakan Selalu agar kalian menjadi pasangan sama Watil Jana Amin Ya Rabbal Alamin Sekali lagi Selamat untuk kakak Rizky Bilar Dan Dede Lestri Kejora Mama sayang kalian berdua Masya Allah Tentunya kita terharu Bangga Bahagia ya. Bosannya Ibu Harsiwi Sangat sayang sekali kepada Lestri Rizky Bilar Dukungan yang sangat penuh mudah-mudahan ya, doa terbaik selalu diberikan dari orang-orang baik dan orang-orang hebat Dalam postingan tersebut banyak sekali komentar, banyak sekali respon yang sangat positif dari para fans Salah satunya dari akun sahabat Leslar Taiwan mengatakan Amin, mamah makasih ya udah menyayangi mereka Masya Allah persahabatnya. Tentunya sayang yang tulus dari Ibu Harsiwi kepada Lesti dan Rizky Bilar untuk berikutnya, para sahabat kita lihat juga. Di sini ada sebuah postingan bahagia yang kita dapatkan. Alhamdulillah. Untuk yang nonton live akad Leslar di video kemarin, para sahabatnya mencapai 292.000 penonton. Dan tentu, semalam pun, Les diri dan Rizky Bilar live, para sahabat ya, live malam pertama nih di tentunya Instagram Rizky Bilar. Ini tembus 300 ribu, masya Allah, luar biasa kesayangan kita. Persahabat, ya, banyak sekali yang tentunya mendoakan untuk kebahagiaan Lesti dan Rizky Bilar Dan kita lihat juga, persahabat tentunya, untuk di Instagram dari Lesti ini lebih fantastis yang menonton tembus 440 ribu Masya Allah luar biasa kesayangan kita ini persahabat ya Doakan yang terbaik selalu Mudah-mudahan mereka bahagia dan menjadi keluarga yang sakinah mawadah warohma Dan kita lihat juga ke slide selanjutnya persahabat Bahwa ada sebuah unggahan komentar persahabat ya di sini dari diva Mengatakan are you kidding me Hapus make up doang Ditambah kita disembunyiin di dalam berangkas Kolong kasur, dalam koper Mau dijatuhin di balkon Lesti Rizky Bilar Gila sih tembus 442000 Live Instagram itu orang semua Atau apa sih yang nonton mana Udah jam 11 malam Emang luar biasa Persahabat ya, idola kita ini selalu Menjadi kebanggaan yang selalu menjadi inspirasi untuk banyak orang. Unggahan tersebut pun di kembali oleh Agus Santal Putih @scorebilang kalimat caption dituliskan. Alhamdulillah ya dan ini kayaknya baru selar artis Indonesia yang live Instagram segitu atau ada yang lain Masya Allah bersahabat ya doakan terus yang terbaik untuk Lesti dan Bilar Berikutnya kita lihat juga bersahabat ya semalam Abang Rizky Bilar mengunggah sebuah postingan terbaru nih Masya Allah bersahabat ya Pak Pangeran Tentunya Rizky Bilar memakai pakaian adat Sunda dan terlihat jam tangan dan cincin menyatu di tangan Rizky Bilar Masya Allah luar biasa Ini adalah bentuk tentunya kebahagiaan yang kita rasakan juga persahabat Ya Alhamdulillah Rizky Bilar tentunya mampu dengan satu terikan apa saja Mengucapkan ijab kabul, Masya Allah luar biasa Sekarang tentunya menjadi imam menjadi suami Lestiani Dan kita lihat ada sebuah kalimat caption yang dituliskan oleh Rizky Bilar situ Abang Bilar mengatakan Pemanasan dululah foto sendiri ya Sebelum besok Gua post di feed sebanyak mungkin Hahaha <tuh> wow Tentunya hari ini Bakal banyak sekali postingan foto Yang akan diunggah oleh Rizky Bilar Dan kita lihat Banyak sekali tanggapan Banyak sekali komentar diberikan dari Para sahabat Leslat Yang di salah satunya ada komentar Dari Bang Putra nih Para sahabatnya mengatakan Jam cincin bersatu Wow <gifat> Cute banget persahabatnya berikutnya Kita lihat banyak sekali komentar yang diberikan Dari akun Tia Arista Persahabatnya mengatakan Kongrats ya kalian Semoga jadi keluarga yang sama wa dan bahagia sampai kakek nenek Amin Tentunya doa baik kita aminkan mudah-mudahan Terkabul dan mudah-mudahan Lesti dan Milar menjadi keluarga yang Bahagia Selanjutnya kita lihat juga persahabat ada unggahan dari Tentunya Aldi Foto nih persahabatnya Masya Allah Tentunya dua jam yang lalu mengunggah sebuah fosingan foto Lesti dan Bilar berlatar biru persahabatnya Memang hasilnya sangat luar biasa Tentunya foto-foto Lesti Kejora Ini sangat keren dan wow persahabat ya ini adalah takdir cinta Lesnar, mudah-mudahan saja. Tentunya dalam rumah tangga selalu bahagia dan selalu. tentunya menjadi sesuatu inspirasi untuk kita semua. Ada komentar dari akun El Bilar, persahabat yang mengatakan hasil fotonya selalu best banget tuh, persahabat yang luar biasa, masya Allah. Dan kita lihat juga ke unggah berikutnya, persahabat. Ini adalah unggahan terfavorit nih masya Allah sahabat ya, digendong di Dede Lesti dan Dede Lesti langsung cium pipi Rizky Bilar. Wow, rasa pengen digendong juga nih persahabat, ya aduh, cute banget, mudah-mudahan bahagia selalu. Dan kita mudah-mudahan mendapatkan kejutan bahagia hari ini, tetap pantengin dan stay tune di channel ini persahabat biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru selanjutnya.